Kita kenal bahwasannya ada sebuah grup nasyid, namanya Raihan. Ya, memang terkenal banget, ya guys. Ya, ke Indonesia, dimana mana memang best sangat lah grup nasyid ini Dan salah seorang ustadz Nazri yang memang suaranya sedap, ya guys. Nah, di sini beliau itu keluar daripada grup Raihan ini, grup nasyid Raihan ini. So, langsung saja, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu apa alasan daripada ustadz Nazri ini keluar daripada Raihan. Tapi sebelum istilahnya menuju ke video yang alasan itu kita akan beresan sebuah video dimana Ustadz Nazri Johani ini ya di hadapan Yusuf Azmi Yusuf Azmi yang kita kenal sebagai artis di Malaysia ya kan? membawakan sebuah nasyid yang berjudul Ya Rasulullah, langsung saja kita play videonya guys, let's go Alangkah indahnya hidup ini Andai dapat Allah sedap buah kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu Alangkah indahnya hidup ini Allah dalam diriku untuk mengikut jejak langkah-Mu Allah Ya Asyidat. Rasulullah ya Habiballah tak pernah ku tatap wajah Ya Rasul Okey, di situ lah guys suplikannya daripada Ustaz Nazri Johani memang sedap suara dia. Dan akbar. memang, saya tak faham juga lah kenapa beliau ni keluar daripada grup Raihan, saya tak faham. Jadi, jom kita langsung tengok guys. Eksklusif daripada channel Ustazustadah.com. Kenapa saya keluar daripada Raihan. Jom kita tengok videonya. Let's go! 10 tahun saya tak jaga Facebook saya sebab saya tak suka benda tu. Ah. Hmm. Oh. Saya tak, saya bukan orang yang mm, suka populariti, oh, yang okay. dan terasa diri popular tu tak ada. Jadi kalau orang kan sanggup jaga Facebook, oh, yeah. Instagram, dulu dulu Twitter, oh, yeah. apa Friends, dulu Facebook sebelum Facebook, sanggup jaga lima account tau nak untuk nak popular. Oh, yeah. Saya tak peduli Facebook. Buat lepas tu tinggal, <laughs> buat tinggal, <laughs> buat tinggal. Jadi selama saya dalam raihan Ustaz Saya tak pernah senang hati Walau pergi luar negara jauh-jauh Lagi seminggu nak pergi Ini ke sebulan ke Saya dah susah hati dah ni Nak jauh dalam jauh Ya Allah Kejauh Kejauh Bukan populariti Bukan macam orang Wah nak pergi Perancis Oh hebat ni hmm. Betul lah secara logiknya Betul lah Siapa nak bawa gua pergi sana Suka-suka hmm. Ini orang bawa Panggil Saya tak ada perasaan tu Yang ada dalam diri saya menolong pun hampaja. Pada jalan ni. Jadi selama saya dalam rehan, saya tak pernah macam banggakan diri dan saya tak suka benda tu. Saya selalu berdoa, ya Allah. Kalau ini bukan tempat saya keluarkan saya dengan secara baik. Selalu saya berdoa gitu, tiap-tiap hari hampir tiap hari. Punyalah saya tak amat, saya tak nak benda tu. Lalu berdoa, ya Allah, saya tak suka tempat ni, hati saya tak tenang. Saya minta lah keluarkan saya baik-baik dari sini Sampai berapa tahun uh, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 uh, Ini dah 17, 18, 19, 20 Lebih 10 tahun 13 tahun atau 14 tahun saya di dalam rehan tu Baru Allah jawab Sedangkan apa saya cakap dengan orang InsyaAllah hidup mati saya ni Saya akan berjuang sama rehan. Tapi diam-diam saya berdoa Ya Allah Keluar karena aku baik-baik sini mm -hmm. Tapi saya cakap orang betul lah Tanggungjawab saya dengan Raihan cakap Insya Allah Hidup mati saya akan berjuang dengan Raihan Tapi dalam hati saya Insya kenapa mm -hmm. saya selalu susah hati kat sini Dan 2006 Kawan saya telepon Balik dari Konsert terakhir saya daripada Raihan Live adalah di Kanada Yaitu bulan oh, 12, 2005 that's... Itu konsert terakhir Live 20 hari di Kanada mm -hmm. Wow dari sana balik sejak Malaysia belum habis tahun lagi kami balik sekitar uh, belum habis bulan 12 lah. Balik um kawan saya telefon Ustaz Alim Abbas. Alim Abbas. Ah dia telefon saya Nazri Abdullah pun telefon saya Nas, tolong ba kami sini, tolong kami buat dakwah di Sabah. Kami pergi surau ni dua orang, tiga orang, lima orang nak datang. Agaknya kalau kau datang ni. InsyaAllah datang kot, puluh-puluh orang ratus-ratus Tu kalau dah bawa, bawa city lagi, lagi banyak kot ya dah. Mampus nak bawa city tu, bayarlah lah ribu datang <laughs> Jadi saya terfikir Ni tempat lahir ku, negeri betul Aku tahu, kekurangan di sini Minum saya tahu Dulu, detik saya masuk Islam Saya buat keputusan apa, Zat? Saya dah tengok orang Islam macam mana kat sini Islam atas Islam, jadi amalan mana, ilmu mana Kekurangan sangat Lepas tu saya buat keputusan nak mengucap kali masyadah tu Kata ya Allah kalau aku pilih Islam hari ini, aku tak nak jadi orang Islam yang hanya sekadar nama. Aku hmm, akan cari, masyarakat. aku akan belajar, cari ustaz dia belajar sehingga sekurang-kurangnya saya boleh baca Quran dan saya tahu tentang ilmu dia. Tak Itu saya punya janji dengan Allah Subhanahu Taala sebelum saya mengucap kalimah syahadah. Hmm. Saya nak ucap, nak pergi tu belajar Quran. Ustaz tu tak benar benarkan saya, kau bukan Islam kau tak boleh baca Quran. Bapa saya suruh saya tak nak jadi orang Islam. Oh. Ha. Jadi pergi rumah Ustaz dia, Mereka lalu, Eh, Salam. Eh, kau buat apa sini? Belajar Quran lah. Eh, mana boleh kau bukan Islam. Eh, satu kampung tahu tak? aku tak Islam? <laughs> satu kampung dah tahu, Nazri tak mau Islam. Oh belajar, kena tahu. Atau apa, kau masuk saja. Kau fikir, kalau kau nak belajar Quran ni, kau jadi Islam. Kalau tak, kau, kau duduk-duduk duduk je lah sini dalam saat itulah waktu saya buat keputusan kawan kawan saya baca baca itu itulah janji saya hmm. kenapa? saya tahu Sabah ini memang kurang dari segi ilmu dan amalannya hmm. jadi bila kawan saya telefon tolong kami dakwah, baru saya ingat balik saya reply balik, oh yes hmm. ini perjuanganku okay, this is Allah. tapi saya pergi itu 20 hari cakap dengan Rehan, aku nak pergi balik Sabah 20 hari cuti ya, mana ada cuti Rehan? setiap minggu ada show hmm. Dan dia orang tak beli nani uh, ya, uh, Penyanyi dalam tu siapa? Saya lah yang penyanyi betul, Dan penyanyi ni tak ada macam mana? Uh -huh. Berantakan lah dua orang nak nyanyi Nak uh -huh. sambut show macam mana Tapi benda tu saya tak fikir uh -huh. <laughs> Yang saya fikir Saya balik kampung cuti uh -huh. Nani nak pergi tolong orang buat dakwah je Itu je dalam hati saya Eh balik kampung Dah lama tak balik kampung Itu pun dah 6 tahun saya tak balik Allah Saya balik-balik adik saya yang kecil Tinggi gini Dah tinggi gini saya tu Anak siapa mak bela ni? 6 tahun tak balik Tengok, pergi dekat mak Mak, ni anak siapa mak bela? Adik kau lah bodoh <tos> <tos> Astaghfirullah <tos> 6 tahun tak balik hmm, saya bong ha, Jadi, 20 hari straight 20 hari lah Rehan marah dengan saya Sebab susah menyanyi, tak ada penyanyi Saya tak fikir langsung Sebab saya ingat saya balik bercuti dan lupa pula yang rahantu still every week memang hmm. ada show. Pasal ada orang menyanyi sendiri dengan kemampuannya. Jadi de dekat 20 hari itulah lepas 20 hari, lepas solat asar, kita hentengin Inilah saya duduk ni. Nak balik rumah. Duduk-duduk tu. Duduk, duduk. ada yang bisik telinga saya. Semua masuk sampai ke hati. Nak Teruskan kerja dakwah ini Tapi ingat Yakin dengan rezekiku Dia kata teruskan kerja dakwah ni, Tapi ingat dia kata, Kau kena yakin dengan rezekiku Yakin dengan rezekiku Oh Kalau aku teruskan Aku kena tinggal karyat Oh patutlah kena yakin rezeki. Nanti aku nak hidup macam mana hmm. Kalau ah. dengan rehin Pergi suruh sana suruh sini InsyaAllah ada duit lah Tapi kalau sendirin Jangan nak hidup eh Betul lah dia cakap Yakin dengan rezekiku hmm. Okeylah, tak apa Dah masuk ni dah kira jadi Hidayah dah Dah berubah diri ni Dah jadi Iron Man dah Ke kan? Man dah Ni balik Super ni Telepon kawan aku nak balik KL ni Nanti aku nak jumpa dekat Surau Bandar Sidang Masyarak Okey semua Kawan dah marah dah 20 hari Tak balik 20 hari Nak show pun susah dah marah habis-habis Tak tahu pun saya Tak tahu pun dia marah Balik rumah Jumpa mak Mak benda nak dekat dengan mak ni, nak minta restu, saya nak berhenti Oh, nak, buat apa, saya kena, saya mau buat kerja dakwah lah, sabah ni, tolong sabah ni, gini gini, gini. Ah dari kau lah labat, mana yang bagus kau, kau buatlah mamak -mama kan tak tahu apa-apa orang tua kan tahu apa, nak suka, bagus buatlah nak balik ke KL, jumpa dekat masjid tu Jembalah kawan cik Orang datang yang muka yang tak senang hati itulah, Muka pun Bukannya okay. seorang sahabat yang Eh Nas hai, Kau tak balik Tak ada macam tu Datang jom. Duduk Assalamualaikum Ni aku nak cakap hmm. Aku rasa Kalau aku tetap di sini Dan aku selalu tak ada Aku menusahkan ni Cikamu susah Tak ada penyanyi dari baiknya Saya berhenti Kamu carilah pengganti saya Ha, lepas tu jawapan apa? Kamu nak berhenti Berhenti je lah hmm. Okey lah Kalau macam tu dah Habislah okay? cerita tu Rupanya kawan memang marah Sungguh kat saya Sebab hmm. nak berhenti Tapi tak ada pun satu kata yang Juma. Nah janganlah lah ah, berhenti Tak apalah kau nak pergi dakwah Pergilah Nanti sekali kami Sekali-sekala kami ikut ah, Lepas tu Yang ni macam biasa Kalau kau tak ada Kami panggil orang lain sekejap Nanti kau balik, ada yang main kan, dulu tepi dulu. Contoh, hmm. tapi tak ada benda macam tu. Yang ada, kau nak berhenti lah Marah berarti okay, kan? bebas kan? Eh? Ni Situlah Heis. bandar habis. Satu dunia, satu melesa susah hati. Nazri, kenapa kau berhenti? jangan susah. Betul, semua orang cakap itu Akhirnya orang dakwah, tak kira kawan-kawan macam aku Jangan berhenti nak kau Saya dah masuk dah dan Saya dah berubah, jadi Iron Man lah oh. <laughs> Apa orang cakap pun Siapa ni kerja dakwah Gitu je oh. Ah tu yang saya belajar jadi gila tu Tunggu, buat kerja-kerja Tak dapat-dapat duit -dapat Pagi pasar lah, bazar Ramadan kalau tak tabung oh. Gara-gara <laughs> idea kawan lah tu oh. Diorang selalu buat program dakwah kat sini Diorang selalu cari duit Kalau bulan puasa Pergi Bahasa Madana Itu okay. aku ikut tu Kita satu ting je lah sebenarnya Buat lah Diorang popular buat macam tu Tak kerja gila hmm. Mereka gila kan Apa dah jadi Azri minta sedekah Tak peduli janji aku boleh cari duit Nak mulakan Cari tanah ke boleh. apa Lala bapak mentua saya kat belakang tu sambut Saya nak buat sekolah Saya nak sangat buat bangun sekolah ni Buatlah sini ya Oke. <laughs> Oke Oke sudah selesai videonya Dan itu tadi penjelasan daripada Ustadz Nazri Johani Ya, keluar daripada raihan ya, memang betul-betul mendapat bisikan ya untuk senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena katanya di negeri Sabah itu memang ilmu ataupun istilahnya Islam di sana, macam kurang ya, kurang daripada istilahnya pengamalan dan lain sebagainya. Wallahu alam saya kurang tahu. Mari kita doakan Ustadz Nazri Johani ini agar senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan dan juga istilahnya kebahagiaan, Firdun wa akhir diberikan rezeki yang bermanfaat rezeki yang berlimpah sehingga dapat menyebar menyebarluaskan dakwahnya di jalan Allah Subhanahu Ta'ala terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai bagaimana komentar daripada teman-teman sekalian silahkan komen di bawah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh